Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama gua BT34 Oke, okay, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Diberi rezekinya dan selalu lancar Oke, okay, jadi kali ini gua akan review game 10 game Graphics Highs Graphics 2021 Dan tentunya yang terkeren ya guys Oke okay, apa saja itu gamenya, kita simak videonya lanjut Oke okay guys, di game ke satu ini ada game bernama Reka Oke, okay, game ini adalah game battle royale yang tentunya sangat cakep juga ya walaupun sepi kurang peminat tapi cakep ini game ini ada di playstore ya guys jadi kalian kalau mau download kalian boleh langsung di playstore jika kalian tertarik gamenya kalian cek di playstore ukuran game ini sebesar 700 mb dari efek efek visualnya ini juga udah cakep efek matinya semuanya reload senjatanya juga udah cakep cuman susah loginnya ya guys bukan login kiki tapi login kayak beruntung-beruntungan gitu oke okay, kita lanjut ke game ke dua oke okay guys di game kedua ini ada game V4 oke okay, game ini game RPG ya keluaran tahun 2019 kalau nggak salah ya oke okay, game ini bertema seperti quest kayak memaul biji biasanya dan juga grafiknya mempunyai Unreal engine 4 oke okay. itu udah cakep banget ya ukuran game ini sebesar 2 GB dan kalau full instalasinya sebesar 4 GB jika kalian tertarik game ini kalian cek aja di playstore itu sudah ada gamenya ya oke okay, kita lanjut saja ke game ke 3 Oke, okay, di game ketiga ini ada game bernama Grand Saga. Oke, okay, Grand Saga ini sudah rilis di korea dan belum di global ya. Jadi game ini masih soon di global atau di indonesia pokoknya. Oke, okay, game ini mempunyai grafik yang sangat realistis dan juga grafik anime ya. Seperti game Genshin Impact atau The Legend of Neverland ya. Okay, ukuran game ini saya juga kurang tahu. Oke, okay, jadi kita lanjut. Oke, okay guys, di game keempat ini ada game bernama Apex Legends. Oke, okay, game ini game yang tentunya kalian tahu di versi PC dan versi PS4-nya ya. Game ini udah hadir di mobile nanti ya, September. Oke, okay, jika kalian tertarik game ini, kalian bisa cek di Play Store. Itu masih kumingson ya guys, belum belum full liris rilis. Jadi game ini mempunyai grafik detail dan juga Unreal Engine 4 ya. Grafiknya sudah cakep banget seperti kayak di versi PC-nya. Kalian bisa menunggu saja nanti. Oke, okay, kita lanjut ke game kelima. Oke okay guys, jadi di game ke 5 ini, ada game yang bernama Punishing Grey Raven. Oke, okay, game ini juga baru rilis, Juli kemarin ya. Game ini berukuran sebesar 2GB. -an. Ini karena masih rilis ya, kemungkinan bakal gede lagi size-nya kalau udah update-update terbaru. Jadi game ini bertema RPG ya, seperti Honkai Impact. Nah, itu mungkin kalian sudah tahu semua Hongkai e-pack itu apa. Jadi kalian bakal tahu. Dan efek-efeknya itu wah sudah keren sekali ya guys. Jadi kalian bisa download aja di Play Store. Minum, minimum spek spesifikasinya itu RAM 3, prosesornya SD 640 ya. Itu udah udah lumayan ya. Udah lumayan smooth kalau manis itu jadi kita lanjut aja ke game ke enam. Oke, okay, let's go. Oke okay guys, di game ke enam ini ada game bernama DMC atau disebut Devil May Cry. Oke, okay, game ini sudah rilis di Cina ya, only Cina, Cina doang ya jadi game ini bertema rpg juga ya kalian pasti udah tahu devil May cry itu genrenya rpg dan juga petualangan ya Oke okay, game ini sebenarnya pengen rilis di di desember nanti De, Aku tahu dapat infonya dari situ ya guys Jadi jika kalian mau sabar menunggu kalian tunggu saja ya guys kalau mungkin kalian bisa main di cina mungkin di cina saja oke okay, kita lanjut ke game ke tujuh btw ini size sebesar 10 gb ya guys oke okay. oke okay, di game ketujuh ini ada game bernama blade of gods 2 oke okay, jadi kali ini ini game juga belum, belum rilis ya. Masih di tap-tap, ini masih uji coba. Dan kalian sendiri, kalian lihat sendiri grafiknya itu udah keren banget ya, guys. Jadi kayak versi PC ya. Oke, okay, game ini bertema RPG, genre RPG. Dan tentunya seru dimainkan. Dan Blade of Gods yang ke-1 itu sudah ada di Play Store ya tapi berbayar untuk episode-episode-nya. Oke. Okay, ukuran game ini sebesar 1,4 GB. Itu masih betanya, guys. Oke, okay, kita lanjut ke game ke-8. Di game ke-8 ini ada game bernama Marvel Future Revolution. Oke. Okay, game ini game juga belum rilis ya, tapi rilisnya 25 Agustus. Itu dikit lagi ya guys. Pas menjelang ulang tahun saya. Oke, okay, game ini game bertema RPG tentunya dan memakai karakter superhero di Marvel. Mantap sekali kan bukan guys? Jadi kalian kalian bisa download game ini nanti tanggal 25 Agustus. Kalian cek aja di Play Store. Oke, okay, kita lanjut ke game ke sepuluh, sembilan. Oke, game ini bernama The Legend of Neverland. Oke, okay. game ini sangat kecil size-nya ya guys. Ini untuk RPG kelas kentang ya, Cuman 1GB saja ya guys jadi kalian bisa download game ini dan grafisnya juga memanjakan mata kalian bisa cek di kastor oke kita lanjut ke game ke 10 Oh, man.